Selamat datang di Inti tutorial yang membahas tentang dunia per YouTube, -an. apalagi buat kalian yang mau belajar dengan youtube Ini tempat yang tepat. Oke, di sini kita bakalan membahas di mana sebuah channel itu memiliki algoritma yang sangat abstrak atau hancur kita bilang. Kenapa seperti itu? Karena ada video dia yang meledak, melesat. Setelah itu Videonya jadi sepi. Nah, siapa nih yang baru aja? Channelnya itu mendapatkan view, meledak, subscriber meledak, tiba-tiba amem, atau sepi lagi. Jadi, ini ada dua faktoran Kenapa ini bisa terjadi? Ini dua faktornya: Pelajarin video ini jangan di skip agar tidak terjadi kesalahpahaman antara aku dan kamu. Kita belajarnya pelan-pelan aja, santai-santai aja, tapi dapat ilmunya bersama, sama-sama sharing ya. Kalau ada yang salah boleh komentar di per aku dan kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Jadi kita harus tahu nih video kita itu subscribernya gimana, penontonnya gimana, apakah penonton alami atau penonton yang dipaksakan? atau penonton yang ilegal jadi ada alami yang dipaksakan dan ilegal nah step-step ini bakal gue bahas ya pelan-pelan ya yang pertama kita harus tahu tentang penonton kita itu kalau dia yang alami ini biasanya nggak bermasalah nih pure nggak bermasalah kalau dia penonton kita tuh penonton alami nggak nah, ini Nah, jadi kalau misalnya penonton kita itu merupakan penonton alami, kenapa yang awalnya video kita itu rame bisa jadi hancur atau kita terpuruk dalam membuat sebuah channel? Coba perhatikan arah channel kita. Siapa yang di sini? Videonya mulai berubah aluan. Siapa nih? Kita ngebahas satunya tentang sebuah game, channel-channel game aja ya biar mudah ya. Jadi misalnya kalian di sini siapa yang gamers pasti paham, kalaupun kalian bukan gamers tapi kalian adalah seorang penonton. Jadi kita ini skemanya sebagai seorang penonton ya. Kalian bayangkan jika channel yang kalian suka, channel yang ngebahas tentang sebuah suatu game, kita bilang aja kayak game. Mobile Legend. Nah ini kan identik dengan istilahnya Bang Jess No Limit. Oke, okay, gue sebut lah ya Bang, sorry. Jadi kalian pernah bayangan nggak kalau Jess No Limit itu main game di luar dari Mobile Legend? Pernah nggak dilakukan Bang Jess No Limit? Pernah. Dia pernah coba itu beberapa game kayak mungkin PUBG, ada game Free Fire. Nah kalau udah kedua game ini dimain Bang Jess No Limit, secara otomatis tuh. User-user game dari Mobile Legend Itu bakal menganggap Bang Justin Limit ini udah nggak asik Ini, ini salah satu Yang ngebuat video awalnya rame jadi hancur Tapi gue lihat ya Bang Justin Limit itu Dia kembali lagi ke haluannya Atau tetap di jalannya Tetap di jalan Mobile Legend dalam buah Dalam sebuah channel videonya dan videonya tetap rame Tapi coba lihat ketika main Free Fire Mungkin ketika pertama kali main Free Fire Meledak Orang terkejut Kenapa main ini? Nah ketika melanjut melanjutkan tanggung game itu lagi Itu gue lihat sedikit Kurang rame dari game Mobile Legends-nya Bang Jason Limit Karena Bang Justin Limit itu terkenal dengan Mobile Legends-nya Skill-skill mainnya Itu memang terbaik Jadi seperti itu juga channel kalian. Jadi kalau misalnya kalian ngebuat perubahan haluannya, walaupun sejenis, kayak tadi kan sama-sama jenis game, tapi haluannya berubah, ini yang membuat penonton alami itu berkurang. Apalagi kalau udah nggak kembali lagi ke jalannya, udah di unsubscribe secara alami dan penontonnya udah nggak ada lagi. Ada tapi sedikit. Lalu bisa kita bilang nih. Banyak banget nih orang yang udah sukses Itu menghilangkan kenikmatan Dari seorang penonton Oke, di Youtube ada yang namanya membership Membership ini merupakan Cara agar kreator mendapat uang lebih Bener banget, uang lebih Tambahan, tapi ini bisa juga Menghancurkan algoritma kita apakah pihak youtube bilang itu, sepertinya nggak mungkin youtube bilang pihak seperti itu pihak youtube nggak mungkin berkata seperti itu tapi kita udah lihat nih beberapa orang yang awalnya rame ketika membuat membership, dia memberi akses terbatas untuk orang yang nggak ikut dalam membership dan dia berikan nuansa-nuansa mewah itu hanya untuk orang member-membership ini yang membuat channel kalian tuh jadi sepi Kalian ngebatasin sendiri Nah kesalahannya itu Ya tetap di kalian juga Menurut kalian membership itu Apakah orang itu bakal selalu nonton video kita? Enggak juga Membership kita itu ada seribu Penonton kita yang gak ikut member Itu ada seratus ribu Atau puluhan ribu Nah, kita mau untung cuma dari 100.000 orang aja yang ikut membership. Udah sangat dipastikan. Videonya jadi sepi. channel ya, yang berkunjung jadi males. Yang biasanya kita upload. Satu minggu dapat 5 dapat empat video. Dipublikasi secara free, secara gratis. Dan dibayar secara iklan. Nah, ini pendapatan yang besar. Ketika membership uploadnya skemanya sama satu minggu lima video satu yang untuk publikasi secara free empat lagi untuk membership padahal penontonnya itu ada 100 ribu, yang membership cuma seribu udah jelas kan algoritmanya berserah untuk penonton yang free yang bakal ngebayar ketika dia menonton di menonton video kita dan menonton iklan kita, itu bayaran dia sebenarnya. Itulah cara dia bayar. Nah, kalian mau instan. Buatlah membership. Skema kita itu satu satu minggu upload 5 video. Satu biji aja untuk yang member. Yang untuk member itu ada 4. Padahal cuma 1.000 aja, sayang kan? Ya, uangnya secara instan sih. Uangnya langsung nampak. Kalau untuk yang nah member kan mesti dikumpul-kumpul lagi itu ya dan nggak tahu lu berapa penontonnya. Tapi kenikmatan penonton itu udah hilang dan kesalahan ini mutlak ada di kamu. Kamu yang membuat algoritma ini bingung akan channelmu sendiri. Bener nggak yang udah membuat membership? Yang buat udah membership pasti tahu lah akan hal ini. Tahu, pasti tahu banget akan hal ini. Dan terkadang, aduh, Udah. membershipnya nya sih, gue nggak mau ngasih sarannya. Nanti takutnya kita ngezolimi pula, bilang kita ikut-ikut ikut campur, Tapi udahlah pendapat kalian aja. Enaknya kalian aja di mana? Bah, maka mendapat keuntungan benefit dari member, apa non-member. Kalau aku pribadi bilang nggak mau buat Membership agar penontonnya tetap nyaman Dan mendapatkan totalitas aku toh bakal dibayar juga kok aku dari Youtube Bakal dibayar juga dari iklan tadi Yang dia tonton Nah, yang selanjutnya Ini Tentang durasi video Ngebahas durasi video biasanya banyak banget yang berpikir untuk nge sebuah video Biasanya dia satu video itu buatnya 10 menit Dan dia berpikir Bagi tiga Jadi bisa dapat iklan dari tiga video tadi Padahal sangat sayang Di sini balik lagi gue bilang Penonton belum tentu nonton video kita yang selanjutnya Mungkin dia dantun part satu Tapi bisa dantun, -dantun di part dua Eh part tiga Part duanya hilang Lalu kena video baru lagi, dia kecarian. Dia males tuh buka brand kita. Ada gak yang gitu? Ada. Yang ngepotong-potong durasi video kita. Yang ngebuat channel kita itu nuansanya kurang asik lagi. Udah, kalau emang biasanya ada durasi panjang, udah buat durasi panjang. Gak apa-apa, kok gak masalah. Iklannya. Iklan di Youtube kan udah jelas. Ketika pertama kali upload Kita bakal mendapatkan sebuah iklan Itu biasanya dua iklan Ada juga yang satu Nah Kita juga bisa nyelipkan iklan itu di tengah kawan-kawan Di tengah-tengah setelah dia nonton Dan ada juga iklan ketika Setelah dia nonton video kita Sebelum dia muter selanjutnya Itu ada iklannya Iklannya juga udah banyak kok Jadi kalau ada mindset yang dibilang Video panjang dipecah Apakah mendapatkan banyak iklan? Benar Tapi kenikmatan penonton Berkurang Ini yang ngebuat video kita Yang awalnya rame Itu jadi hancur nah Aku deh siapa yang sering kayak gini Banyak banget yang sering kayak gini Oke aku lanjut part 2 nanti ya Bawar <mari> bilang. <mari> Gak aku kebesulan lagi Mau tinggi lagi nih. Mungkin nanti ngebahas tentang Hal-hal aneh Yang ngebuat algoritma kita hancur Jadi panteng aja video aku ini Karena udah ada Ya udah ada panggilan dikit jadi aku mau cabut dulu Oke okay, ya Sampai jumpa di video yang selanjutnya